Halo guys kita jumpa lagi ya di sini masih bersama saya guys ya seperti biasa Di channel kesayangan kita lagi dan kita masih bermain di game yang ada di provider pgslap atau pocket gaming Kita main lagi nih game laki neko ya guys ya Dan seperti biasa jangan lupa untuk dibantu-bantu Saya sharenya dulu, like nya juga, komen juga bisa guys ya Yang belum subscribe ya subscribe dulu, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan update dan update terbaru dari channel kita ini ya Oke, okay, di sini uh, putaran pertama kita pakai manual-manual ya. Di enam 600 perak dulu ya. enam 600 perak ya. Kita bawa modal seperti biasa, under 100 ribu ya guys ya. Ah, di sini udah kelar bet 600 manual-manual dulu. Pertama-tama langsung kita gaskan pola pertama nih guys ya. Uh, pakai di bet 1000 ya. Uh, auto spin 10 putaran. Dan seperti biasa juga ya tempat bermain kita masih sama Yaitu di GB88 Tempat bermain paling aman, terpercaya, dan tergacor guys ya Oke okay. sini semoga Atau di konten kali ini semoga kita dapat profit lah ya Modal 60an jadi ya Modal 60an Semoga dikasih profit Ya tembus seperti biasa lah 10 kali lipat atau Lebih dari itu ya Moga-moga aja ya <tuh> Dia wala, wala santai dulu ya bed, -bed, -bed kecil ya Dari B600 naik ke B100 dari manual-manual spin pindah ke auto spin ya auto spin 10 dulu putarannya, turbo, uh, no turbo ya sepuluh 10.000 guys ya ah, kita lihat dulu nih putaran demi putaran di awal-awal kita spin ya kita cek kompak, ibaratnya cek kompak dulu lah ya <tuh> bagus atau enggak bet 1000 10 ya standar lah guys ya, di akhir-akhir connect walaupun gak ada perkalian 10 tadi ya. Dari pantepi belakang. Oke, okay, di sini kelar auto spin 10 bet 1000. Kita gaskan langsung naik bet ribu rupiah menengah ya tadi ya. langsung kita gaskan uh, pola berikutnya yaitu 50 putaran auto spin no turbo ya, yang biasa ya. Kita main di no turbo guys ya. Oke, okay, semoga di bet 3000 ini kita dapat free spin gratisan tanpa harus play spin karena kita di sini biasanya main kayak gitu guys ya kita modal receh, kita pejuang sekitar gratisan ya semoga dapat. dan seperti biasa juga ya kalau kita mencari speter garisan itu ya kita harus sabar ya tidak boleh namsu ya kita harus nikmatin spin demi spinnya ya oke guys dan seperti biasa guys ya di GPR88 masih ada event deposit seperti biasa ya yang khusus new member dan member dan syaratnya masih sama 20 per 20 maksudnya itu 20 deposit 20 bonus TO nya kali 3 untuk new member kalau member itu puluh tiga ya guys ya Maksudnya itu 50 uh, ribu untuk deposit Dan kalau bonusnya sama puluh ribu Dan TO nya sama kali 3 Nah yang paling eneng itu masih sama juga guys ya Yaitu bebas IP Bebas ya satu, satu IP bisa beberapa ID juga bisa ya Itu maksudnya guys ya Bebas by spin Terserah kalian langsung bisa by spin juga bisa ya guys ya Tidak ada larangan Bebas menggunakan e-wallet atau door atau dua-duanya juga bisa kalian dasarin guys ya. Nah, kenimbang satu e-wallet juga satu bisa ya. All slot semua slot dan tanpa maksimal WD ya guys ya. Oke, kita pantau dulu di sini putarannya. Oh, turun saldo kita guys ya, sama dulu ya. Masih turun saldo kita, masih di bettingan 3000, 37 putaran lagi. Masih belum ada yang connect. Ya udah sabar dulu guys ya. Mudah-mudahan bisa dapetin cepet di sini scatter gratisannya atau pecahan di luar yang bagus ya nah kalau kalian tertarik uh, untuk daftarin id kalian di gbr8 sok langsung aja ya uh, menuju ke pin chat komentar dan disana bakalan kita sematkan linknya ya gabung juga grup whatsapp kita dan jangan lupa uh, lupa juga menggunakan kode referral dari kita yaitu perupatnya semua ya swsw dan sembilannya kali tanpa spasi swsw9999 oke okay, guys itu syarat-syaratnya. Semoga kalian bisa dapetin. Nah, dasarin aja segera. Langsung aja guys ya. Pokoknya jangan ragu, prosesnya cepat, dijamin cepat ya deposit, WD dijamin cepat guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sisa 3000, eh 4000, cok. Sisa 4000, sisa 1000 nih, cok. Wah, 4000 kita ini. <tuh> Karam kah kita ini? Stop oh, dapat, cok ya. Sisa 1000 nyawa terakhir nih, guys ya. Nyawa terakhir, Spinnya juga kita stop juga tadi ya dapat skater dibetikin 3000. Terakhir masih ngasih deh ya. Spot jantung kita guys ya. Dikasih spot jantung kita coy ya. Dikasih spot jantung kita ya, dikasih spot jantung kita di sini saldo 3000, coy. Oke, di sini dapat skater lumayan, langsung dikasih lagi di sini kali 4. 9 putaran lagi masih 11000 ya. Oke, okay, masih kali 4 ya. 12.000 masih di sini. Bettingan 3.000 kita dapat. Aduh, tinggal 1.000 lagi selalu kita, coy. Oke, okay, nama perkalian 478, 7 putaran lagi sisanya guys nih. Masih nama perkalian dulu ya. Oke okay, nice disini connect ya Onigiri lagi kali 12 King juga King Susi J connect juga bagus 122 ribu kita naik King yang nomor 1 Alah gak mau deh guys ya Lumayan dikasih bikin atau Oh yeah. Mega Odin ya megawin ya megawin nih ya guys ya Cara warna hijau ya Kalau bikin warna biru biasa ya Kali 14 5 spin lagi 122 ribu Nah disini kita selalu kita up ya Ada penambahan profit Jadi panjang lagi spin kita ya Nambah lagi nyawa kita coy Oke kita gas aja lagi Abisnya kita cari free spin kedua Atau konek-konekan connect di luar lagi ya Kali 4 18 perkalian Multiplier Konek lagi boleh sih Full dari depan sampai belakang Kalau bisa kucingnya ya Biar koneknya bagus oh, Oke okay. Di pinggir kanan malahnya Kalau pinggir kiri ngitung dari dia Kagak dapet coy Nambah perkalian doang 32 Last pin terakhir Apakah dikonekin kita lihat seperti biasa, tidak, guys. Ya, 158 Kita pantau di sini, sadar 158.000, oke okay, lumayan. Dan nambah saldo di sini, naik lagi saldo kita ya. Oke, okay, up 3000, kelar di sini kita coba naikin betnya, bet 5K, 5000. Nah, di sini pola lagi, kita tambahin pola lagi, berapa berikutnya yaitu 10 putaran auto spin biasa, di bettingan 5000, guys ya. Di bettingan 5 ribu Ayo Gberapa lepan Kasih cuan co Masih tipis nih ya Masih tipis nih ya ah, Spot jantung tadi ya Tinggal seribu rupiah Dikasih langsung scatter Up langsung ya Seratus ribu Nah disini aku mau coba Bet 5 ribu Bet 5k Kasih 10 dulu Seputaran Di auto spin tanpa turbo spin ya guys ya Kingnya connect Oh enggak ya Oke, okay, 10 doang ya, satu kali nih mas ya <tuh> Walaupun belum ada perkalian juga disini Last pin terakhir, bet 5000 Oke, okay, kayaknya bet 5000 gak, gak mau Hmm, 1-12 Yaudah lah, gas aja bet 10 lah ya guys ya Kena-kena, enggak-enggak nih guys ya Tapi kita berharap pernah ya guys ya Bet 10 kalau konek lumayan Kalau gak konek, hancur ya kita guys ya Yuk, geber 88, please give me miracle Kasih kita cuan 10 ribu nih Kita kasih connect di luar kali-kali 4 atau kali 6 Pecahnya berkali-kali lumayan juga ya Gak perlu scatter Yang penting profit Kali-kali di luar connect Ataupun skater lebih bagus 11.000 27 putaran Kita lihat sama-sama ya guys ya Oke Kali 6 Checknya connect 300.000 rupiah Cakep Itu guys ya Baru kita bilang ya Digif langsung ya kita ya Jack doang tapi ya, Sayang banget cuma sekali kalau berkali-kali Itu tembus tuh co, ya. oh, Tapi lah ya Kita dikasih big win 318 ribu, Kali 6 Connect jacknya ya Kasih ada 26 betatan lagi Semoga disini dapat lagi King kali 4 Kali ini ya 72k 10 nya boleh connect Atau as nya boleh nyambung Oke as sama kipas ya 10 Nomor 3 Biar nyambung Di real ketiga 10 Wah lama Gak dapet ya Lumayan lumayan 104 Nambah lagi Nah di sini saldo kita naik ya, 500 ribu, berarti kita udah udah save, nih guys ya, udah bisa, udah bisa kita save. Oke, okay, di sini aku matikan auto spin uh, yang batch 10.000 tadi, kita gaskan di sini batch 1.000, guys ya, aman, guys ya. <tuh> 10 putaran aja, dan seperti biasa, guys ya, terlepas dari itu semua, ini cuma sekedar hiburan semata. Tidak untuk ditiru, ya guys ya, ingat, tidak untuk ditiru, kalau ingin bermain. Cukup seperlunya atau sekedarnya aja ya dan jangan menggunakan dana keperluan pokok kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ya yang penting-penting jangan diguakai Cukup kalau mau main itu pakai dana kenakalan aja ya guys ya. Dana-dana di luar kebutuhan pokok pokoknya. Jadi kalau sempat marungkat itu tidak pusing atau tidak terlalu kepikiran ya kayak dua puluh ribu gocap cepet nggak masalah guys ya. Dua kali rungkat sudah sehari nggak masalah. Besok dilanjutin lagi, dicoba lagi. Kalau emang sehari nggak mau berarti oki hari ini nggak mau ya guys ya. Oke, sisa berapa putaran? Sisa berapa putaran lagi ya 513.000 ribu Aman guys ya Kita bisa WD juga sini. Terbukti lagi ya GBR88 Ngasih kita profit lagi Jadi jangan ragu Untuk kalian bosku Daftarin segera aja Di GBR88 Linknya ada di ya guys ya Langsung digaskun guys ya Gaskun juga eventnya ya Oke di sini juga makasih banyak Untuk kalian Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Yang tanpa skip-skip ya Thank you banget Semoga kalian bisa dapetin profit lagi ya seperti saya ini menggunakan trik pola dari saya. Atau trik pola sendiri juga gak masalah. Yang penting intinya sabar kalau mencari garisan guys ya. Intinya sabar. Optimis. Gak boleh pesimis Ingat ya guys ya. Nah itu kuncinya. Sabar dulu. Dilihat putarannya. Oke. Okay. Tiga putaran lagi. Habis ini kita cabut. Thank you banget untuk kalian bosku. Kita bakalan jumpa lagi di next konten Salam sensasional. Dan bye bye. Thank you guys ya.